Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusa Pala, yaitu pengelola jalan tol. Tetapi sekarang Alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga Bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu, saya selalu katakan kepada teman-teman. Dalam hidup ini, kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita tapi kita harus jadikan kenyataan untuk membuat itu bagaimana? kita jadi orang harus jujur dan amanah kedua harus sayang kepada orang tua karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus dulu cita-cita cuman jadi tukang parkir waktu saya sekolah SMA saya suka liwat di daerah pasar baru saya tanya tukang parkir satu hari dapat berapa sih dapat 10.000 sampai 15.000 waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok andai kata saya makan satu hari tiga kali saya masih bisa save 30 mangkok berarti saya masih bisa jadi tukang parkir ayo udah cukup itu cita-cita waktu SMA terus saya bermimpi Kok orang-orang bisa sukses Bagaimana cara sukses Satu hari saya ke toko buku Saya lihat Buku bagaimana Jadi orang sukses Saya nggak punya uang Saya hanya duduk kesana, saya numpang baca Terus saya pulang Saya bacain buku bagaimana cara orang sukses Jadi orang sukses itu Harus rajin bekerja Dan juga jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa jujur dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu inti salinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk jadi untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan bahwa ini semua gerak Tuhan. Bukan gerak saya. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan, saya bikin triplex. Tapi waktu orde baru, karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya, sebelas ribu karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua dan saya nggak kecil hati saya bilang ya Allah kalau memang ini rencanamu nggak apa-apa sebelas karyawan bedol desa semua pulang saya diem terus saya coba lagi untuk berusaha lagi tetap kadang-kala jatuh bangun itu pasti ya ada hal-hal waktu 2008 saya ingat itu pabrik Tahun 94 saya tutup Dan saya 2008 diajak seorang teman 14 tahun saya pensiun Itu ibaratnya gak ada kerjaan Diajak seorang teman Untuk ikut di perusahaan Pemboran minyak lepas pantai Tapi satu tahun Saya bilang Ini bukan bidang saya Kemudian Saya Tahun 2012, saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem. Pemegang saham Jalan Tol Citra Marga Nusa Persada. Itu Jalan Tol Dalam Kota, dan sekarang ini kalau perusahaan tol swasta terbesar adalah Citra Marga. Saya ceritakan juga, inilah uh, mungkin yang paling penting. Waktu saya masuk di Citra Marga. Ini pemegang sahamnya berantem, menanyakan kepada saya, kamu berani nggak jadi direktur utama? Saya bilang kenapa harus saya? Karena ini raksasa raksasa lagi pada berantem semua. Waktu itu Citramaga yang punya adalah Ibu Tutut diantaranya, terus ada Robi, Robi sumampau Robi ketek. Dan ini naga-naga semualah. Kebenaran saya ini kelahiran Kalimantan Timur, dari Sungai Mahakam saya akhirnya. Lalu saya jawab sama teman-teman saya, selama enggak nyuri, saya berani apa saja saya, dan tidak korupsi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama. Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, saya melihat karena ini perusahaan publik, Pemegang sahamnya ini banyakkan institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Coba pikirkan, ini kalau bukan gerak Tuhan, saya nggak akan memiliki perusahaan ini. Saya dulu punya perusahaan kayu, saya pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel perlayanan nggak baik omset akan turun, orang nggak balik lagi. Restoran makanannya asin atau pedes, kepedesan, orang besok nggak balik lagi. Angkanya saya bilang, saya bisa dapat jalan tol ini, coba pikirkan jalan tol. Kalian pernah lewat jalan tol, bayar, macet, marah-marah hari ini, brengsek nih jalan, macet, bayar pula. Besok, kalian dengan senyum lanterin duit lagi kepada kita. Nah itu bedanya, jadi jalan tol itu, mau keasinan, mau kepedesan, mau kemanisan, tetap dimanfaatkan Nah ini semua gerak Tuhan yang milihin, jadi saya berpikir gini, saya tidak punya rencana punya jalan tol Tetapi jalan tol ini gini, kalau saya tidur jam 10 malam, itu truk terbesar yang nyariin duit sampai subuh jam 5 pagi Kemudian, kalau saya lagi melek, bangun, sedan-sedan, dan kendaraan umum, dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Kita disuap terus, kemudian kita ngompol, kita buang air besar, setengah tengah malam, lagi tidur enak-enak, dan susuin kita ke arah saya. Bisa cerita, kita punya ngompol, susun, terus bekas bekas air. Eh, kemudian, teman-teman saya, di titik kita, membawa kita ke sekolah, di antara, di antara di kita. Seorang ayah Sudah cuma cari nah tak saya saja saya, diberikan diberikan tetapi kalau yang mendidik anak-anak itu semua adalah, adalah semua pelat pangku sangat besar siapin aja dan sebab ada, itu jangan sampai bikin kita lupa sing ini keluarkan ibu. barang pengorbanan seorang ibu. Jadi itu dan pengorbanan diri, utama, seorang ibu itu apa yang gak saya saya bisa diukur di... dengan materi itu, itu, itu pasti saya pun makan, kadangkala tapi saat waktu itu memang kalau kemakan ibu bapak saya sesuatu barang itu asingnya sih punya ibu bapak pasti saya akan sayang ketakutan tapi ya mungkin jadi saya bilang dari itu lain. dulu saya cita cita cuma jadi tukang parkir waktu itu saya sekolah SMA itu. Itu saya suka liwat di daerah pasar baru itu. saya tanya daerah tukang pasir. parkir barangnya satu hari dapat berapa sih? Akhirnya teman-teman dapat sepuluh sampai 15.000. Ini sesuatu perusahaan yang besar. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya tiga ratus perak. Jadi kalau 10.000 ribu sama dengan 33 puluh tiga mangkok. Andai kata saya makan satu hari tiga kali, Memang saya masih bisa save 30 mangkok. Berarti saya masih bisa. Jadi tukang parkir saya udah cukup. cuci cita-cita, waktu Pak Terus saya bermimpi kok orang-orang nah, bisa kita sukses? kita selalu bagaimana cara sukses? bertanya. satu hari saya ke toko buku. saya belajar, saya lihat dari suku bagaimana terjadi orang sukses. saya nggak punya uang. 17, waktu itu toko beres. bukunya di pasar baru. Yeah, bro. Bro. Jadi saya suka duduk. Saya, saya bro, hanya duduk kesana. Saya numpang baca. Ketingnya. Terus saya, saya pulang. Saya bacain buku nah, bagaimana cara orang sukses. Kalau nggak sombong, sebenarnya kita kita jadi mau orang tanya. sukses itu Kalau sombong, harus rajin bekerja. Orang ngomong apa? Kita sopisata. Dan juga nah, jangan lupa berdoa. Apa -apa. Dan juga jangan lupa jujur sama. Dan Mama. jangan lupa juga sayang hmm. kepada orang tua. Hmm. Dan minta ridho nah, barokah dari orang tua. Itu intisarinya.